Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini adalah edukasi pendaftaran online Pondok Pesantren Kempek melalui smartphone Android dan IOS Untuk tahun ajaran 2020-2021 seluruh pendaftaran Pondok Pesantren Putra, Putri, MTS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 Kemudian, pilih pendaftaran online. Di sini, silahkan pilih pendaftaran lembaga yang diinginkan. Untuk contoh, kita akan mendaftarkan calon santri ke pondok pesantren putri. Setelah itu akan ditampilkan formulir pendaftaran. Pilih jenis pendaftaran santri lama atau baru. Silahkan isi semua sesuai formulir dengan baik dan benar. Setelah itu, upload dokumen-dokumen yang sudah disiapkan tadi. Sebelum checklist persetujuan, cek kembali formulir apakah ada yang salah atau tidak. Apabila semua sudah benar,